Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Deddy Rosadi Dari channel Derosa Otomotif so, Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Pertama-tama saya ucapkan Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai pengikutnya Semoga diberikan syafaat di kemudian hari. Jangan kepada saudara saudara semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan dalam segala urusan. Dan insya Allah juga rezekinya ditambahkan maupun dibanyaki Amin ya Allahhirabbal ya alamin. ini saya ingin mereview sekaligus memasarkan mobil Honda Jazz tahun 2013 mobil ini bertransmisi manual, warna silver pajaknya masih panjang bulan 6 berplat genap ini daerah Tangerang Kota untuk pajaknya itu murah banget ya sekitar 3,1an kurang lebih. Eh, mohon maaf, ini Tangerang Kabupaten ya. SNK-nya Tangerang Kabupaten atas nama perorangan. Mobil Honda Jazz tahun 2013 bertransmisi manual warna silver. Untuk DP, DP-nya 15 juta masih bisa, angsurannya sekitar 3,5an. Tapi kalau untuk DP 20 juta, angsurannya jauh lebih murah, sekitar 3,2 setengah ya, 3250 sampai 3,3 estimasi, itu berbeda-beda setiap leasing dan finance, ya saudara-saudara. Insya Allah mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli mobil ini, baik cash maupun kredit. Untuk harga kredit, saya jual 125 ya tapi kalau untuk harga cash saya jual Rp135, itu masih bisa nego Rp135 itu nego duduk bareng sambil ngopi, ngadu rokok, ngadu kopi seperti itu secara nah ini insya Allah mobilnya aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak atau eksiden secara overall mobilnya layak pakai mobil masih panjang banget pajaknya bulan 6 tahun depan bulan 6 tahun 2022 so, Saudara Yuk kita lihat sekeliling bodi Ini sudah ada peredamnya ya. Dan pengeremannya pun mobil ini sudah ABS dan EDB. Ini untuk mem meminimalisir slip ban, selip ban di saat terjadi pengereman mendadak. Jadi insyaallah safety-nya sudah lumayan untuk mobil Honda Jazz tahun 2013. Dan ini mobilnya kita garansikan untuk mesin satu tahun untuk kredit ya. Insya Allah mobilnya aman terkendali. Saudara bisa langsung bypass saya. Mudah-mudahan kalian cocok dengan dp 20 juta angsuran. 32 sampai 32 sampai 33-an kurang lebih. Yuk kita ke belakang. Mobilnya sudah dilengkapi dengan sensor parking. Bagasinya untuk kelasnya sangat mewah banget Yuk mari kita ke bagasi Bagasinya masih bagus Ya saudara nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Untuk interior masih sangat bersih Mobilnya apik banget masih wangi-wangi bener-bener wangi terawat Dan untuk bodi pun tidak ada bekas nabrak atau insiden, Bodi belakang maupun bodi depan untuk bodi belakang, ya, saudara-saudara saya buka ini. Semuanya masih dalam keadaan kondisi asli original dari bawaan pabrik, saudara-saudara. Insya Allah, mobilnya benar-benar bagus. Saya tutup lagi, ya. Oke, kita kembali ke mesin. Untuk mesin, ruang kap mesin masih asli bawaan dari pabrik original Tidak ada bekas nabrak maupun tidak ada bekas eksiden besar Semuanya kap mesinnya masih original ya Dan juga untuk bullhead maupun apron masih standar pabrik Belum pernah diganti atau bekas cedera Insya Allah mobilnya rekomendasi Dan mobil ini Untuk mesin Honda Jazz tahun 2013, CC-nya 1500, SOHC, silinder segaris 16 katup, sudah i-VTEC. Tenaga maksimum 120 horsepower di RPM 6.000. Untuk torsi maksimum 145 Nm di RPM 4.800. Transmisi manual dengan kecepatan 5 speed. Saya akan hidupkan mesinnya, ya, saudara. Untuk mesin, insya Allah suaranya masih garing, tidak ada pincang, suaranya pun masih sangat langsam, dan untuk engine mountingnya pun. Masih bagus ya, tidak ada Guncangan atau goyangan dari Mesinnya yang berlebihan Insya Allah Mobilnya bagus, layak dan baik Kita ke sekeliling bodi Untuk bodi kiri Ini masih mulus ya Tidak ada ada sebagian lecet-lecet wajar ya tapi Insya Allah nggak ada eksiden besar ini ada lecet-lecet kemarin kita mau di-repair tapi Insya Allah tidak ada eksiden besar ya saudara untuk ban-bannya pun masih cukup tebal ban-bannya ini dengan profil ban 175 super 65 ring 15 ya saudara yuk kita tes drive untuk kilometer-kilometernya masih sangat rendah kilometernya ini baru 84.000 asli service record 84000 ya saudara dan interior maupun cat uh, unit pun masih asli original bawaan dari pabrik ya so, saudara ini semua kabin-kabinnya masih asli retrack-nya masih asli yuk kita tes drive Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ini mobil sudah dilengkapi dengan ABS ya dan eh maksudnya sudah dilengkapi dengan SRS airbag di kedua di depan pengemudi dan samping pengemudi untuk rak-raknya ini saya suka loh rak-raknya modelnya kayak banyak tempat laci-laci buat naro di sini enak loh uh, Bagus banget di sini, tuh. Ya, saudara, rak-raknya banyak, buku servisnya pun ada, tersedia buku pedoman dan kebugaran. garansi ini kayak kaki semua masih enak, semua ya. Saudara, tidak ada bunyi daduk-daduk, kayak kaki gini enak. Mesinnya pun masih responsif, AC-nya pun masih sangat dingin. kabin, -kabin masih hidup semua. Tarikannya masih enak. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian semua yang akan membeli kendaraan. DP minimal 15 juta, tapi saya rekomendasi untuk DP di 20 juta. Ancuran 32 sampai 33. Selalu aman ya saudara, saya bisa bantu sampai mobilnya serah terima. Bisa japri saya maupun WIA saya. Oh ya satu lagi untuk kaca film kita udah solar gat loh, jadi sudah lebih cool, sudah lebih dingin untuk ruang mesin, eh untuk ruang kabin pengemudi maupun ruang penumpang. Insyaallah mobilnya rekomendasi buat kalian. Saudara-saudara Demikianlah yang tadi saya reviewkan Dan saya pasarkan Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Maupun rekomendasi buat kalian semua Yang membutuhkan ketaraan Akhirul salam apabila ada kata-kata yang salah Atau perbuatan yang kurang berkenan Ataupun mungkin uh, Penyampaian saya Yang mungkin kurang lengkap Mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan Baik saya tutup Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deddy Rosadi, Didi Rosa Otomotif. Salam sukses.